Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Cara menyembuhkan bayi kesambet terkena penyakit AIN Apa yang harus dilakukan ketika bayi terkena penyakit AIN? Pada anak, terutama yang masih balita, Penyakit Ain bisa menyebabkan dia menangis tidak normal. Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Kenapa bayi ini menangis terus? Mengapa kalian tidak segera merukiahnya untuk mengobatinya dari penyakit Ain? HR Ahmad 24442 Untuk pencegahan 1. Sering doakan anak agar terhindar dari Ain, doa perlindungan yang diajarkan Nabi. Auzubi kalimati lahit tamati min kuli syaitanin wa hamatin wa min kuli, ainin lama, keterangan, bayi perempuan baca u izuki. Bayi laki-laki ganti UI Suka Tonton bahasan video sebelumnya, doa bayi baru lahir. Dua. Jika memuji fisik anak, jangan lupa bersikir. 3. Hindari memberi dandanan yang menor pada anak, sehingga membuatnya semakin menggemaskan ketika dipandang. Sa'al bin Hunayf bercerita, bahwa Amir bin Robiyah melihat Sal yang sedang mandi. Karena heran, Amir bin Rabiyah berkomentar, Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini, dan tidak pernah kulihat kulit yang tersimpan sebagus ini. Seketika itu, Sa'al bin Hunayf langsung jatuh terpelanting. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Amir bin Rabiyah. Mandilah untuk menyembuhkan Sal. Kemudian Amir mandi dengan menggunakan suatu wadah air, dia mencuci wajahnya, dua tangan, kedua siku, kedua lutut, ujung-ujung kakinya, dan bagian dalam sarungnya. Kemudian air bekas mandinya itu dituangkan kepada Saul, lantas dia sadar dan bergabung bersama para sahabat, seolah tidak terjadi apa-apa. HR Ahmad 15.980 dan disahikan Shuwaib Al-Arnot. Pengobatan, Ain. 1. Diketahui orang yang menjadi penyebab, Ain. Cara pengobatannya seperti bunyi hadits di atas, Sol bin Hunaif. 2. Tidak diketahui penyebab, Ain, tahunya orang tua. Anak ini menangis tidak mau diam. Tangisannya tidak normal. Dia bisa ditangani dengan ruqyah Ayahnya atau ibunya atau siapapun di antara keluarganya, membacakan ayat kursi, surat al-ikhlas, al-falak, anas di dekat bayi atau sambil gendong itu bayi. Jangan lupa berdoa kepada Allah, semoga Allah segera menenangkannya. Bisa juga diiringi dengan salat sunnah dan berdoa di tengah salat. Alahu alam, semoga bermanfaat.